Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini saya akan membuat video mundur mana dalam video ini kita memakai aplikasi dari playstore yaitu reverse ini dia kita pilih videonya kemudian kita tunggu sampai tekan tombol dan kita pilih disitu ada terbalik terbalik tambah asli asli tambah terbalik kita tunggu proses sampai selesai dia lagi reading ya tunggu aja jangan lupa ya sobat untuk mensubscribe R.A. Channel semoga dengan Nonton video ini, Anda semakin kreatif untuk membuat video. Video ini pun bisa untuk dijadikan intro dalam mengupload. channel YouTube Anda biasanya di awal di awal dibuat untuk videonya nah sekian ini abis video dari saya ya. tentang tutorial membuat video mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh